Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ATLM Indonesia Ayo siapa diantara kalian yang belum bayar iuran keanggotaan Jangan pernah ada alasan karena tidak ditagih bendahara DPC Kedepannya kalian harus sadar ya pentingnya iuran keanggotaan Jangan sampai SIM kalian terblokir dan bahkan marah-marah ketika akan memperpanjang STR, karena harus bayar iuran beberapa tahun sehingga terbilang cukup mahal. Pembuatan STR-nya padahal cetak STR hanya Rp100.000 dan itu pun dibayar melalui kode billing STR. Sekarang iuran Patelki pun dibayar melalui virtual account dan per hanya Rp125.000. Jadi sekarang bisa praktis dibayar di mana saja tanpa harus mendatangi bedahara DPC-nya. Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk langkah-langkah yang harus kita lalui untuk pembayaran iuran. Langkah-langkahnya tetap melalui Simka Patelki. langkah pertama yaitu silakan kalian masuk ke Google biasa SIM .go .org ya selanjutnya ada tampilan seperti ini silahkan kalian masukkan user ID dan passwordnya gimana? User ID diisi dengan nomor anggota Patelki dan passwordnya diisi dengan password yang didapat dari email masuk pada saat pertama kali mendaftar sebagai anggota Patelki. Lanjut, sebelum masuk ke langkah-langkah selanjutnya, pastikan terlebih dahulu account setting dan kurikulum VT sudah lengkap. Silakan kalian Masukkan dulu di sini identitas pribadinya harus lengkap dan account setting harus tertera dulu email kalian. Isi identitasnya juga nomor HP dan email aktif. Yap. Tampilannya seperti ini. Ini sim kapal TV saya akan ada nama kita dan cabang tempat kita bekerja itu di mana ya anggota sebagai anggota di mana silakan kalian klik pada pembayaran iuran langkah selanjutnya ada tampilan seperti ini silahkan kalian klik tahun iurannya misalkan saya di periode 2021 belum iuran di sini read fee Selanjutnya, akan ada nomor virtual account dengan jumlah tagihan 125000 untuk periode pembayaran tahun 2021. Silakan cek email masuk juga. Ternyata di email masuk ada dari BNI. apabila kita akan dua kali dua tahun belum bayar silakan klik tahun iuran berikutnya misalkan tahun 2022 klik virtual account oh oh gimana nih ternyata yang 2022 ini saya klik dua kali ini ada jam 14.01 dan 14.03 Aduh, gimana nih? Jangan pernah bingung kalian. Silahkan saja ambil nomor virtual account dengan jam yang paling terakhir. Di sini ada dua jam kan? Dengan menit yang berbeda. Saya akan melakukan pembayaran virtual account yang 2022 itu. Di tanggal yang sama dan di jam yang berbeda, yaitu jam yang terakhir saya klik, yaitu yang 14.3. Jangan bingung ya. Yeah. Silakan selanjutnya setelah tadi diklik create virtual account ada email masuk dari BNI seperti ini berikut kami sampaikan tagihan harganya 125.000 dengan nomor virtual account yang seperti tadi persis ya setelah itu kita lakukan pembayaran sebelum melakukan pembayaran kita bayar kembali kita baca kembali maksudnya ya sobat-sobat silahkan klik Create virtual account, Anda pilih periode pembayaran kan ini tadi ya udah. Nah, yang harus kita uh, ini di garis bawahnya yaitu pembayaran harus dilakukan sebelum tanggal expired date yang tertera yaitu tujuh hari apabila tujuh hari belum dilakukan pembayaran biasanya nomor virtual account sudah tidak berlaku dan kita harus mengklik kembali nomor VE nya oke okay. Sekarang saya akan melakukan transfer dari Mobile Banking Bank BNI Apabila kalian tidak mempunyai e, Mobile Banking BNI bisa dilakukan di bank mana saja Tetapi bukan ke menu virtual account Tetapi silakan kalian masuk ke menu transfer Transfernya ke bank BNI Misalkan kalian punya bank BRI, tetapi nomor yang dimasukkan adalah tetap nomor virtual account, tetapi dimasukkan di menu transfer. Pas meminta nomor rekening, silakan kalian masukkan nomor VA-nya tetapi untuk saya kali ini dari mobile banking jadi menunya tetap di menu virtual account seperti ini ya langkah-langkahnya kalau memang dari bank BNI ya tampilannya akan seperti ini silakan masuk ke menu transfer dan masukkan nomor virtual account. Langkah selanjutnya, transfer melalui virtual account. Ya, di sini masukkan nomor virtual account-nya. Di sini, kalau tidak, masukkan input baru, lalu simpan. Nanti akan muncul seperti ini. Otomatis namanya itu akan tertera, tertera nama kita Nomor VA yang dimasukkan adalah otomatis nama kita Meskipun mobile bankingnya itu milik orang lain Nah akan jelas-jelas nama kita ini di sini yang muncul ya. Total tagihannya 125.000, silakan kalian masukkan password transaksinya. Langsung lanjut. Setelah dilakukan pembayaran nanti transaksi berhasil nah virtual account nomor VA nya uh, itu namanya Erna Erlina nomor tagihan 125 ribu telah selesai dilakukan pembayaran ya silahkan kalian cek email nanti di email akan langsung masuk dari bank BNI nah di sini ada jelas bahwa pembayaran telah dilakukan pada tagihan nomor virtual account nya segini dengan nominal 125.000. Ya. Ayo lakukan lapor ke DPC setempat bisa via WA kan sekarang. Silakan cek ke bendahara DPC Dan seksi keanggotaannya bahwa kita telah melakukan pembayaran iuran. Nanti bendahara akan mengecek apakah benar kita tadi sudah melakukan pembayaran dan jelas dibayarkan nomor virtualnya itu sudah lunas atau tidak nah setelah dicek bendahara pas ternyata yang 2022 itu saya sudah lunas di sini jadi otomatis di dpc setempat tanda lunasnya itu langsung di langsung muncul ya di sini Nah saya minta lagi apakah periode 2021 yang tadi kan saya dua kali pembayaran yang 2021 nya ternyata pas diklik klik DPC nya itu dilihat dari sistem mereka ternyata sudah lunas juga Alhamdulillah pembayaran iuran tahun berjalan sudah selesai dilakukan Jangan lupa bayar iuran keanggotaan setiap tahun Hooray selamat Proses pembayaran iuran kalian telah selesai. Jangan lupa sampaikan ya pada teman-teman kerja kalian agar tidak bingung lagi dan tidak ada alasan lagi. Kalian tidak bayar iuran karena bendahara DPC-nya tidak menanggi. Untuk tahun depan, jangan lupa bayar iuran di awal tahun dan jadikan ini sebagai tanggung jawab dan kewajiban kalian terhadap profesi kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Masih seputar ATLM Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya Salam sehat selalu dari saya Bila itu, bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh